Roma Irama jadi trending dan dijuluki Ah Juicy usai bawakan lagu Butter BTS, Homa Irama, legenda musik dangdut Indonesia. Baru-baru ini menjadi trending setelah ia menyanyikan lagu Butter milik boyband Korea Selatan, BTS. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Roma Irama tampil menyanyikan lagu tersebut dengan nuansa musik dangdut yang khas. Penampilan ini mendapatkan respons positif dari penggemar BTS di Indonesia dan juga dari penggemar Roma Irama. Banyak yang menyatakan kagum dengan kemampuan Roma Irama dalam mengadaptasi lagu asing dengan nuansa musik dangdut. Beberapa penggemar BTS juga menyatakan bahwa mereka sangat senang melihat versi dangdut dari lagu Butter yang sangat digemari. Penampilan Roma Irama ini juga mengingatkan kembali pada masa kejayaannya sebagai penyanyi dangdut terkemuka di Indonesia. Selama bertahun-tahun, Roma Irama telah memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan musik dangdut di Indonesia. Ini bukan kali pertama Roma Irama mengadaptasi lagu asing dengan nuansa dangdut. Sebelumnya, ia juga pernah menyanyikan lagu-lagu seperti "Shape of You milik Ed Sheeran dan Despacito milik Luis Fonsi. Penampilan Roma Irama ini menunjukkan bahwa musik tidak memiliki batas, dan bahwa sebuah lagu dapat diterima oleh berbagai audiens dengan nuansa yang berbeda-beda. Ini juga menunjukkan bahwa Roma Irama tetap menjadi musisi yang relevan dan inovatif. Meskipun telah berkecimpung dalam dunia musik selama bertahun-tahun, penampilan Roma Irama menyanyikan lagu Butter milik BTS juga menunjukkan bahwa musik tidak terbatas pada satu genre atau negara saja. Musik adalah medium yang dapat digunakan untuk menyatukan orang dari berbagai latar belakang dan negara. Ini juga menunjukkan bahwa musik dangdut, yang merupakan genre musik yang sangat populer di Indonesia, masih memiliki tempat di hati masyarakat. Dengan mengadaptasi lagu-lagu asing dengan nuansa dangdut, Roma Irama telah berhasil menyajikan musik dangdut kepada audiens yang mungkin sebelumnya tidak familiar dengan genre tersebut. Kita berharap bahwa penampilan Roma Irama menyanyikan lagu butter ini akan menjadi inspirasi bagi para musisi lainnya untuk mengeksplorasi genre musik lain dan menyajikan musik kepada audiens yang lebih luas. Secara keseluruhan, penampilan Roma Irama menyanyikan lagu Butter milik BTS adalah sebuah pengingat bahwa musik adalah medium yang dapat digunakan untuk menyatukan orang dari berbagai latar belakang dan negara. Musik juga bisa menjadi media untuk menyajikan genre yang berbeda-beda pada audiens yang berbeda-beda. Kita berharap Roma Irama akan terus menyajikan penampilan yang menakjubkan dan mengejutkan seperti ini. Menariknya, Roma Irama, legenda musik dangdut Indonesia, kembali mencuri perhatian setelah ia mengcover lagu Butter milik boyband Korea Selatan, BTS. Penampilannya yang sempurna tersebut mendapat tanggapan positif dari publik luas, termasuk dari para penggemar BTS atau yang dikenal dengan sebutan ARMY. Sejak tadi malam hingga hari ini, nama Roma Irama pun menjadi trending di Twitter. Para army memberikan julukan baru untuk Roma Irama atas penampilannya yang sempurna tadi malam. Ada yang menyebutnya Sun Benim dalam bahasa Korea yang berarti senior, Ah Jusi, Paman. Hingga Haraboji, Kakek, Ah Ah Jusi Hije, Roma Irama keren banget bawain lagu butternya Bangtan. Sukses selalu ya Ah Jusi, aku doain semoga nanti kalau BTS ngadain konser di tahun 2025. Mereka bawain salah satu lagunya Ah Jussi juga, cuit salah satu penggemar BTS di Twitter. Ya Allah, butter versi dangdut. Sudah gitu aku harus dua kali putar videonya. Om Haji Roma Irama makasih lo butter dibikin versi dangdut gini, komentar yang lainnya. Ini bukan kali pertama Roma Irama tampil dengan konsep baru. Pada 2020 silam. Ia juga pernah tampil beda saat berkolaborasi dengan musisi legendaris Tanah Air, Iwan Fals. Kolaborasi dua musisi legendaris tersebut berhasil memukau publik pada saat itu.